Analisa Dolar Australia US di tanggal 12 April tahun 2022, tren pergerakan Dolar Australia US di sejauh ini masih berada dalam tren bearish dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan Dolar Australia USD jika terus bertahan di bawah area 0.74202 karena ada potensi Dolar Australia US di bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 0.73900. Sebaliknya waspadai jika dolar Australia USD bergerak bullish dan bertahan di atas area 0.74350 karena ada potensi dolar Australia USD berbalik bergerak bullish ke sekitar area 0.74652. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212